untuk persingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Sagittarius di bulan Februari Tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagittarius di bulan Februari Tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Sagittarius di bulan Februari Tahun 2021 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan Februari Tahun 2021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 Triliokson ataupun tiga pedang. Secara umum, triliokson itu diartikan perasaan sakit dan terluka kebanyakan lepas kontrol, ataupun tidak bisa mengontrol semua yang ada di dalam kehidupan yang berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini menggambarkan kepada kesehatan seorang sekretarius di bulan Februari tahun 2021, kesehatannya mengalami penurunan, yang dimana di sini dikarenakan seorang sekretarius mendapatkan perasaan sakit dan terluka di bulan Februari tahun 2021 yang berdampak negatif kepada kesehatannya di sini juga digambarkan bahwasanya perasaan sakit dan terluka itu berasal dari masa lalu yang kemudian Sagittarius ingat di bulan Februari 2021 yang dimana di sini akan berpengaruh negatif kepada kesehatan dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umum Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini ada dua prediksi yang bisa menggambarkan yang pertama, seorang sekretaris mendapatkan perasaan sakit hati dan terluka dikarenakan dari seorang pasangan baik di bulan Februari maupun di masa lalunya yang datang di saat ini. Dan untuk prediksi yang kedua di sini menggambarkan seorang sakitarius dilupung di support serta dimotivasi oleh seorang pasangan sahabat ataupun orang tua sakitarius sendiri agar move on dan bangkit mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Duh, hermit, secara umum, duh itu diartikan mencari ketenangan diri, mendapatkan ketenangan diri memberikan ketenangan kepada orang lain, mendapatkan ketenangan dari orang lain, dan keluar dari kegelapan. Dan jika kartu duh hermit kita gabungkan dengan kesehatan seorang Sagittarius di sini, menggambarkan seorang Sagittarius mendapatkan kesehatan yang menurun di bulan Februari karena akan mendapatkan rasa sakit hati dan terluka, yang dimana di sini seorang pasangan, sahabat, ataupun orang Sagittarius akan memberikan penerangan dan memberikan ketenangan kepada seorang sakitarius sehingga sakitarius bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah 5 of pentacle ataupun 5 koin secara umum 5 of pentacle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan dan di sini juga bisa diprediksikan bahwasanya suka membantu orang lain namun keadaan sendiri sedang membutuhkan ataupun dalam keadaan susah dan di sini menggambarkan kepada keuangan seorang Sagitarius di bulan Februari tahun 2021. Di sini seorang Sagittarius perlu melakukan perubahan di dalam kategori keuangan yang dimana di sini menata kembali keuangannya pendapatan pengeluaran yang dimana akan bertampak positif kepada keuangannya. Namun di sini dilamparkan bahwasanya seorang Sagitarius tidak akan mengalami penurunan keuangan dan tidak akan mengalami paling ke keuangan. Dan di sini juga bisa diprediksikan bahwasanya seorang Sagitarius suka membantu orang lain di dalam kategori keuangan, meskipun seorang Sagitarius sedang membutuhkan ataupun dalam keadaan susah. Dan disinilah yang menyebabkan seorang Sagitarius lebih semangat dan pintu skill seorang Sagitarius perlahan akan semakin terbuka di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah naik of cap. Secara umum kenaik of cap itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Sagitarius tidak akan mengalami peningkatan dan penurunan. Namun di sini disarankan kepada seorang Sagitarius baiknya mengkontrol kembali, menata kembali keuangannya, melihat pendapatan dan pengeluaran. Dan di sini disarankan kepada seorang Sagitarius baiknya memperbaiki diri dulu, kemudian membantu orang lain, terutama di dalam kategori keuangan. Yang dimana di sini seorang pasangan, sahabat, ataupun rekan Sagitarius selalu memberikan motivasi support kepada seorang Sagitarius agar Sagitarius bangkit dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu DM yang kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Sagitarius di sini menggambarkan. Sosok seorang sahabat, pasangan, rekan yang merupakan sosok seseorang yang menjadi penerang Ataupun sosok seseorang yang memberikan penenang kepada seorang Sagitarius Agar seorang Sagitarius bangkit dan mendapatkan keuangan yang lebih meningkat di bulan Februari tahun 2021 Dan di sini menyarankan kepada seorang Sagitarius agar fokus kepada diri sendiri dulu Dan untuk tukar-tukar pekerjaannya adalah eight of one ataupun delapan tempat secara umum eight of one itu diartikan tetap tekuni jalani pekerjaan yang ada saat ini dan biarkan waktu yang menjawabnya dan di sini jangan terburu-buru untuk melihat dan mendapatkan hasilnya dan di sini tukar pekerjaan seorang cakitarius di bulan Februari tahun 2021 menggambarkan karena pekerjaannya tidak akan mengalami gangguan apapun tidak akan mengalami penurunan dan peningkatan namun di sini disarankan kepada seorang sagitarius, baiknya tetap tekuni jalani pekerjaan yang ada saat ini tetap tekuni jalani kegiatan yang ada saat ini yang dimana dapat menghasilkan income ataupun mendapatkan keuangan kepada diri seorang sagitarius sendiri dan di sini juga disarankan kepada seorang sagitarius jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pekerjaannya dan disini baiknya fokus dulu kepada pekerjaan dan biarkan waktu yang menjawab untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle Secara umum, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari Sagittarius sendiri. Dan di disini menggambarkan seorang Sagittarius baiknya fokus, tekuni dan jalani pekerjaan yang ada saat ini. Dan jangan membayangkan hasilnya dulu Ataupun jangan memimpikan hasil yang maksimal Atas pekerjaan tersebut Jalani dulu dan kemudian biarkan waktu yang menjawabnya Sehingga seorang Sagittarius akan terkejut Melihat hasilnya di waktu yang paling tepat Ataupun di suatu waktu Dan di sini seorang orang tua Ataupun sahabat seorang Sagittarius Akan memberikan masukan Dan memberikan support kepada seorang Sagittarius Agar seorang Sagittarius fokus Dan tetap disiplin di dalam bekerja Dan jika kartun helmet kita gabungkan Dengan kartu seorang di sini menggambarkan Sosok seorang orang tua, sahabat, ataupun kerabat Seorang Sagittarius merupakan sosok yang menjadi penenang Penyembahan serta memberikan penerangan kepada seorang Sagittarius Agar tetap fokus dan bertahan kepada pekerjaan yang saat ini Dan seorang Sagittarius akan mendapatkan hasil yang maksimal Di suatu masa ataupun di waktu yang tidak Sagitarius sang sangka ataupun tidak Sagittarius duga-duga Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah dua hookup ataupun dua piala. Secara umum, hookup itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen. Dan di sini ada dua prediksi. Yang pertama, kepada seorang Sagitarius yang sedang single, ia akan bertemu pasangan di bulan Februari tahun 2021, yang dimana disini diartikan seorang Sagitarius akan bertemu kejuangan hati dan memiliki komitmen untuk menjalin hubungan asmara yang lebih bahagia, harmonis di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Sagittarius bersama seorang pasangan akan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, ataupun ke jenjang pernikahan. Dan kepada seorang Sagittarius yang sudah berpasangan di sini menggambarkan, seorang Sagittarius akan mendapatkan suatu kejutan yang dimana di sini. Bisa dikategorikan mendapatkan keturunan di bulan Februari tahun 2021 dari seorang pasangan maupun dari Sagitarius sendiri. Dan di sini juga bisa diprediksikan bahwa seorang Sagitarius bersama seorang pasangan akan memulai suatu jalan yang dimana di sini untuk mendapatkan keharmonisan, kebahagiaan hubungan asmara di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini seorang Sagittarius bersama pasangan akan sama-sama memberikan respon yang positif untuk mendapatkan kebahagiaan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 yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Februari tahun 2021 dan mm. jika kartu yang kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Sagittarius di sini menggambarkan sosok seorang pasangan Sagittarius merupakan sosok yeah. yang menjadi penendang kepada seorang Sagittarius dan disini seorang Sagittarius akan memberikan respon serta tanggapan yang positif kepada seorang pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Februari tahun 2021. Dan di disini seorang sakitarius akan mendapatkan keturunan di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang sakitarius di bulan Februari itu ada di angka 3, 35, 58, 82, dan 29. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Sagitarius di bulan Februari tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.